Tapi tak ambil tangkanya tol lah ini, Mbak. Oh, nggak bisa semua. Kustom, ntar kustom apa ya nabi ini? Iku kustom ya. saya ikut ya, mobilnya masih sama ada gamley baru ya, kalau gamley nanti bulan potlander, tapi saya ngawainnya Evan mulai tahun 9, 1996 ya konsisten aja, dan memperbaiki kualitas kerja ada customer yang datang 13 tahun yuknya yang rusak hanya supir saja, yang masih, lain masih bagus ya. <laughs> tapi bagi customer kepuasan tersendiri itu nggak bisa dibeli dengan uang sih dan customer nya pasti repeat order ke tempat kita terus yang itu medianya, medianya bukan sintetis saja bahan medianya sintetis oh tetap harus kulit? Hmm. oh kualitasnya bisa kan? Kualitasnya bisa. bisa. Inklusiansi jarumnya. Hmm. Uh, ini yeah, gambar nah. gambarnya harus harus tahu arahnya. Ara, arah mesin uh, ya atau? Enggak polanya Cep, tuh harus membagi apa gitu. Gambarnya gini. Uh, uh. Ya udah harus gini gini. harusnya semua semua. Uh, pun harus dihitung kelipatan. Kelipatan ini apa? Jahitan langkah jahitannya berapa? Harus dihitung, jadi misalnya kita bikin garis 4 cm, hmm. kan kelipatan 4, masih bisa satu setengah. Nanti di sininya kan sisa, jadinya nanti tidak bisa siku. Oh. Mobil yang termahal yang pernah kita tangani jenisnya Ferrari itu full interior juga, dari dashboard, karpet, uh, door trim, apalagi joknya itu yang pernah kita tangani kalau uh, customer yang udah tahu pengerjaan di kami itu mereka memasrahkan ke kita untuk desain dan pilihan warna semua memasrahkan ke kita dan kebetulan yang desain saya sendiri hmm. Uh, tapi kalau customer baru, mereka memakai literatur dari media sosial, dari apa, gitu. Mobil biasa, kayak harian gitu ya, yang paling laris sekarang ya, Expander sama Innova. Untuk pengerjaan kalau custom harian, kita mematok uh, pagi masuk, sore selesai. Tapi kalau untuk case tertentu seperti untuk kontes, itu kurang lebih ya bisa... 2 minggu sampai 1 bulan. Ini sekali jalan. Sekali jalan. Sebenarnya oh. nah, kalau aku buat diambil Terserah, dia mau, mau gambarnya segini. Hmm. Tak. Uh, ini kan horizontal. Hmm. Saya bikin vertikal bisa. Oh. Ukuran uh. lebih dari besar ini bisa bisa, maksimal 75 tiga 130, iya. tapi kan kalau besar kita jahit yang besar, buat santaran iya, iya, iya. tengah buangnya banyak, banyak sedang kalau jahit kan harus dilebihkan ini, mm -hmm. 6 cm enam 6 cm, uh, yang membedakan pelayanan di Incar, pertama dari desain, udah pasti beda, yang kedua pelayanan, bawa mobil kita datang ke kita, kita checklist lengkap, kita foto juga, habis itu ya dengan hasil yang memuaskan pasti, dan service lifetime, garansi untuk jahitan. Yeah. ini MBTEC, ini MBTEC, ini MBTEC juga ini yang kemarin oh, okay. baru menang, MBTAC juga. Oh, okay. Tapi saya banyak jiur -jiu. oh, hmm. jiu. Yang banyak laku di tempat kami, MBTEC Giorgio karena Giorgio itu keistimewaannya warna-warnanya yang bagus dan kita menciptakan tren baru dalam dunia interior mobil seperti contohnya warna hijau seperti ini Ya, kalau kalau bikin motif CNC ini sama kayak normal biasa tiga hari dua hari ya. kalau full bukan full lama yang standaran interior akhir. Uh, di sini saat pagi masuk sore selesai. Walaupun CNC juga. Sama. Iya, kan nggak ada masalah sih. Iya, cepat malah cepatnya. Uh, uh, Indonesia Timur banyak juga. Sini juga. Ambil sini. Kemarin ada Kendari, cocok uh. ya. Iya, yuk ngambil sing pakai ambient, hmm. pakai kamar. Oh kan udah sampai ke Jepang, Jepang lihat-lihat ya. Abad dari situ niat. Betul, Wah. tapi kalau ngomong di Jepang, Indonesia nggak kalah. kalah ya. Kreativitas kerapiannya beda jauh, masih bagusnya Indonesia. Saya ngomong. diaplikasikan dimanapun aman yes. kalau MBTEK uh, baik itu plafon, dashboard yang put, kena sinar matahari MBTEK aman ini soalnya jago desain, makanya darah seninya dari sini kali ya turunan orang turamen <laughs> foto aku bisa nyetak, uh. manual bisa, saya dulu operator Operator mesin yang cetak satu jam jadi itu yeah. saya yang operator. Zaman SMP gue, operator. <laughs> Gimana sih film ya, film 35 mili. Ini masih jalan. Hmm. Ini masih jalan kok. Biasanya sebulan rata-rata kurang lebih 150 unit itu untuk harian uh, yang custom ya situ aja cuma gayanya yang... tahun lebih ya. lah <laughs> tahun lebih ya? lebih ya tapi kalau untuk custom custom yang kontes itu sambung menyambung terus nggak pernah habis sih ini untuk pola ya untuk ngegambar polanya karena kita juga schedule harus selesai, harus ada target kerjanya juga cita-citanya sih bisa pameran di Tokyo Auto Salon wow, ini yang <laughs> ya. saya jual MBTEK mahal iya. itu lain CNC, kalau mau iya. CNC tambah lagi Rp750.000 sampai Rp1.500.000 <laughs> mau baik, nggak mau ya, gak mau. tapi, betul, tapi betul. tersegmented kok. Yeah, yeah. Betul, ya. Kalau itu ada motto di teman-teman yang pasang di sini customer, kalau model standar nggak usah pasang di inkar, harus model yang susah <laughs> nggak kan, pasang di inkar. Sistem marketing yang kita terapkan di inkar banyak melalui media sosial, melalui Instagram inkar car interior hasil-hasil foto saya bisa dilihat juga di sana. <SILENCIO> Nang bawah. guys ini jahitan muap ini itu yang mesin double yang lain banyakkan mesin single ini obras di Incar ada 25 orang karyawan dan kita juga menerima training pelatihan untuk membuat jok yang bagus belajar desain belajar pola ini kebetulan pemilik mungkin di instagram wc menci interior ya menci kar interior di Malang